Selamat bertemu kembali pada pertemuan 4, yaitu membahas tentang akuntansi komparatif antara Amerika dan Asia. Pada agenda pertemuan ini, yang pertama kita membahas komparatif pelaporan keuangan pada lima negara-negara Amerika dan Asia, yang mana itu Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India. Dan yang kedua, komparatif persamaan dan perbedaan antar sistem akuntansi di lima negara tersebut. Untuk yang pertama, di sini kita bahas tentang komparatif pelaporan keuangan pada lima negara-negara Amerika dan Asia, yang mana itu Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, China dan India. Pada tabel empat satu ini menunjukkan atau menggambarkan komparatif bentuk-bentuk pelaporan keuangan Amerika dan Asia yang mana itu Meksiko menggunakan empat bentuk laporan keuangan Amerika Serikat menggunakan delapan bentuk laporan keuangan Jepang menggunakan lima laporan keuangan RLC menggunakan lima laporan keuangan dan India juga menggunakan lima laporan keuangan yang mana itu Meksiko yang pertama menggunakan neraca kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan modal ekuitas pemegang saham, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Jika kita lihat dari Amerika Serikat, yang pertama mereka menggunakan laporan manajemen, yang kedua laporan auditor independen, yang ketiga laporan keuangan utama, yang mana itu laporan laba rugi, neraca, arus kas, laporan komprehensif ekuitas, dan yang keempat diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Sedangkan yang kedelapan, data kuartal terpilih. Dan jika kita bandingkan dengan Jepang, Jepang menggunakan bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan laba ditahan, skedul pendukung. Sedangkan RRC dengan menggunakan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, penjelasan kondisi keuangan. Sedangkan India menggunakan neraca 2 tahun. Laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan untuk sistem pelaporan keuangan Amerika dan Asia dapat kita lihat pada tabel 4.2. yang pertama. Meksiko memakai sistem perusahaan harus menunjukkan minimal seorang auditor wajib untuk menyusun laporan keuangan pemegang saham terhadap laporan tahunan. Yang kedua, pelaporan keuangan. Faktor inflasi harus dilihat dan disesuaikan Yang kedua, Amerika Laporan keuangan disajikan secara wajar Posisi keuangan suatu perusahaan Hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Yang diterima secara umum Yang ketiga, Jepang Bahwa laporan harus kas tidak diharuskan dalam hukum komersial Terus perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang keempat RRC laporan tambahan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan struktur modal dan penyisihan laba. laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh CPA Cina yang kelima yaitu India bagi perusahaan yang tidak terdaftar dalam bursa, hanya perlu menyiapkan laporan inti, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Berikutnya, laporan keuangan harus menyajikan pendangan yang adil dan benar, namun tidak, tidak ada penolakan kebenaran dan keadilan selama masih ada di bawah Britania Raya. Yang berikutnya, perusahaan yang terdaftar harus menyediakan juga analisis manajemen mengenai semua topik, termasuk risiko, bisnis, dan kinerja perusahaan. Demikianlah untuk pertemuan empat ini yang mengenai pembahasan akuntansi komparatif antara Amerika dan Asia. Sebelumnya, saya ucapkan. Terima kasih.